Iklim dengan pertanian, ha, memang sesuatu yang sangat-sangat penting sebab tak ada pertanian tidak ada makanan akan menimbulkan berbagai masalah ha, kebuluran ha, penyakit macam-macam dan iklim memang sangat penting. Adakah anda tahu macam mana dengan security makanan di Malaysia? Adakah security makanan kita? Uh, Berada dalam paras yang baik atau kurang baik? Ha, baik? Kurang baik. Sebab apa? Sebab kita hanya mengeluarkan 60% daripada makanan ha, di negara kita. Yang lain itu kita import. Sekiranya ada apa-apa berlaku, ha, kita akan menghadapi banyak masalah. Kebanyakan daripada makanan kita import Termasuk beras Banyak import dari Thailand Vietnam Dan negara lain Jadi uh, Semua orang tahu Kepentingan iklim kepada uh, pertanian Sebab kalau iklim tidak sesuai Iklim itu melampau Terlampau panas, terlampau sejuk Terlampau Basah terlampau kering Semua itu akan tidak mengizinkan ha? Pertanian dijalankan dengan baik Sebab itu kita kena teliti Setiap-tiap satu unsur itu dengan baik Unsur-unsur yang berlainan Akan menggalakkan Jenis-jenis tanaman yang berlainan Sejarah bumi itu aa, Mempamerkan Banyak kemunculan dan Kejatuhan empire Banyak empire Banyak dalam sejarah itu kita ada empire Mesopotamia, 5000 sebelum masehi, empire Mesir, ha? empire Rome dan sebagainya. Dan uh, adakah kita sentiasa belajar tentang sejarah kita hanya diberitahu bahawa uh, empire itu sudah muncul, sudah naik, sudah jadi kuat disebabkan tentera dia sangat kuat, ha? dia sangat pandai perang. Ha? Uh, dia pandai merancang peperangan macam-macam Teknologi peperangan dia, dia sangat uh, canggih dan kuat Tetapi sebenarnya kalau kita fikir dengan mendalam sedikit Kita akan tahu bahawa Empire sebenarnya itu dia naik atau turun atau jatuh uh, Sebenarnya secara tidak langsung, tidak langsung disebabkan oleh iklim Kalau iklim yang baik dia akan menggalakan pertanian dan pertanian akan menghasilkan makanan yang mencukupi. Bila makanan mencukupi, tentera itu cukup makan. Ha? Jadi, uh, kita boleh memperkembangkan tentera. Lebih, lebih ramai orang boleh jadi askar. Kalau pertanian tak baik, ramai orang terpaksa menjadi petani. kan. Ha? Uh, jadi, so secara tidak langsung, empire itu naik disebabkan iklim adalah baik. Uh, Menggalahkan pertanian, dan pertanian yang baik menghasilkan banyak makanan Cukup makanan itu akan membiayai tentera yang kuat Kemudian banyak empire setelah jatuh disebabkan oleh kemarau besar Disebabkan oleh banjir besar, bencana-bencana seperti penyakit dan lain-lain Dan sejarah memang menunjukkan banyak contoh-contohnya Sejarah Empayar yang jatuh, yang runtuh itu bukan disebabkan di, oleh peperangan, tetapi sebenarnya disebabkan oleh iklim. Okay? Sebagai contoh, kita lihat ini sekarang Iraq antara Iraq, Saudi Arabia dan juga Syria. Iraq itu ialah pada masa dahulu dekat Baghdad ialah kawasan Mesopotamia dan ada satu bandar kuno Tuba kini di Syria telah dijumpai oleh ahli arkeologi dan bandar itu uh, besar ha? banyak bukti-bukti menunjukkan besar dan juga ramai orang tinggal di situ tetapi tiba-tiba uh, pada, pada 2000 uh, tahun 2000 sebelum masehi... Uh, hilang semua orang sudah keluar atau menghijrah keluar daripada bandar itu dan tidak ada bukti-bukti orang telah dibunuh atau mati uh, ataupun ada senjata peperangan dan sebagainya jadi Memang sebabnya orang meninggalkan bandar itu bukan sebab perperangan. Dan ahli arkeologi kemudian mendapati bahawa iklim telah berubah. Berdasarkan kepada bukti-bukti yang mereka jumpai. Itu dia Mesopotamia pada masa dahulu dan sekarang. Sudah jadi kering. Ha? Sudah jadi kering, sudah jadi uh, gurun. Maka sudah jatuh. Sudah jatuh. Tamadun itu Tetapi uh, Tamadun Mesopotamia itu uh, Sudah dibangunkan Di antara dua sungai itu Sungai Tigris di utara dan sungai Euphrates Di selatan pada masa sekarang uh, Ialah negara Iraq Dan telah muncul sebagai empire Yang besar pada masa itu okay. Disebabkan uh, oleh uh, Pertanyaan yang Baik disebabkan oleh iklim yang baik Tetapi kemudian telah runtuh disebabkan oleh uh, iklim yang berubah. Pada tahun 2300 sebelum masehi, pengelu pengeluaran pertanian telah jatuh disebabkan oleh bencana uh, kemarau yang besar dan kekurangan makanan menyebabkan uh, tamadun itu runtuh. Dan orang menghijak keluar daripada kawasan itu sebab kawasan itu terlampau kering untuk tanam Pertahanan yang tidak boleh dijalankan Kalau mereka tinggal di situ terus akan mati ha, Satu lagi contoh adalah Tamadu Maya di uh, Meksiko Pada masa sekarang Meksiko Tapi Tamadu Maya itu sebelum Spanyol datang Dia adalah empire yang terkuat ha, di Amerika Selatan Amerika Tengah dan Selatan ha. Dan pada masa itu Semasa paling kuat, dia meliputi Mexico, Honduras, El Salvador dan kebahagiaan Guatemala dan Belize. Semua tempat itu di bawah kuasa, di kuasanya. Dan uh, pada kemuncak, okay, 3 hingga abad ke-9, Tamadu Maya itu memang besar sekali, kuat sekali. Tidak ada tandingan ha, di Amerika. Dan Bandar Copan kemudian telah runtuh selepas AD 822. Bukan disebabkan oleh peperangan, tetapi disebabkan oleh kemarau yang besar. Itu juga ha, menunjukkan betapa pentingnya iklim itu terhadap ha, sesuatu tamadun. Kemudian kita beralih kepada tahun-tahun 30-an di Amerika, kawasan prairie merupakan kawasan yang sangat unggul sebagai kawasan pertanian. Tetapi salah guna uh, tanah dan juga penggunaan air yang tidak lestari, Ha, bergabung dengan perubahan iklim ha, Perubahan iklim jadi atas satu kemarauan yang besar Menyebabkan Mangkuk debu berlaku Seluruh kawasan prairie yang hijau-hijau Berubah menjadi macam gurun macam begini ha, Sebab sudah kering Hujan tak turun ha, Semua tumbuhan mati ha, Rumput semua kering mati Tinggal macam ha, begini saja Dalam tahun 30an Disebabkan kemarau besar dan kemerauan besar sebenarnya telah menyebabkan sesuatu melapetaka bukan fizikal tetapi ekonomi juga. Yang kita kenali sebagai depresi besar. Depresi besar itu depresi macam kemelesetan ekonomi yang besar. Bila kawasan prairie itu yang banyak menyumbang kepada ekspor, gandum ke seluruh dunia, dia runtuh, jatuh akan terus mempengaruhi negara lain seperti Eropah, Asia, jauh daripada kawasan itu. Terus dipengaruhi. Menyebabkan seluruh dunia mengalami kemelisatan ekonomi. Bukan sahaja di Amerika. Sebab ha, globalisasi itu banyak pengaruh. Ha? Kalau ha, kita ada saling bergantungan yang rapat, bila satu tempat itu runtuh, semua akan terus ikut dia. Sebab banyak bergantung kepada dia. Bila dia mati, dia runtuh, semua yang lain itu terus akan dipengaruhi. So ada satu ha, Kemelesetan yang besar Ramai orang tidak ada kerja ha, Tak cukup makan, macam-macam berlaku ha, Pada masa itu Pada tahun 30, 36 Sampai 36 Dan apabila Keadaan iklim berubah Jadi kemarau, kita ada Fenomena debu ha, Habuk-debu ini, bila angin tiup ha, Terhadap kawasan yang kering, habuk-habuk air -habuk, ke tube naik, ha, macam ha, lori ini dikejar oleh habuk ataupun ribut. Sehingga banyak kawasan seperti Colorado, New Mexico, Texas, semuanya terus dipengaruhi oleh mangkuk debu ini, menjadi kawasan yang tandus dan kering. Dan pada 14 April 1935, 1935, uh, ada satu hari di mana habuk banyak ditiupkan sebab ada angin kencang, seluruh kawasan uh, Stratford uh, di Texas itu, bandar Stratford di Texas, mengalami kegelapan sepanjang hari. Tidak, tidak nampak matahari, walaupun pada hari siang, gelap macam begini. Dan dikenali sebagai hari Ahad hitam, atau Black Sunday. The whole day, hitam macam begini. Disebabkan oleh... Ribut yang teruk ini. Okay. Banyak telah ditulis perkenaan dengan depresi ataupun mangkuk debu. Ha, sehingga ahli-ahli kesusasteraan pun menulis tentang ha, fenomena peristiwa itu. Okay. John Steinbeck dalam novel dia, The Grapes of Wrath, telah banyak mencerita tentang ha, masa mangkuk debu ini. Menyebabkan ramai orang berpindah Kereta dan karavan orang tiada rumah dan lapar. 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, semakin tambah. Macam anai-anai mereka berpindah merentasi gunung, lapar, tiada tumpuan. Lari dari kawasan yang ber, ha, bertandus ini, tidak ada ha, hujan. Dan meninggalkan tempat kediaman macam begini. Habuk dia begitu teruk sehingga bila Belonggok sehingga rumah kereta semua ha? Uh, Tenggelam ha? So Sejarah episod menunjukkan bahawa banyak kemarau telah berlaku Dan setiap kali bila kemarau berlaku uh, Terdapat kemelesetan ekonomi Terdapat uh, makanan yang tidak mencukupi Terdapat peristiwa kebuluran Bermacam-macam Sebenarnya kita boleh alih-alih Kaji iklim boleh menggunakan pokok untuk menunjukkan sebagai satu tanda menunjukkan adakah sesuatu tahun itu lembap atau kering. Sebab setiap pokok itu dia ada apa yang kita kenali sebagai uh, three rings atau uh, cincin pokok. Bila kita potong pokok itu kita boleh lihat ada garisan-garisan begini. -garisan Kalau garis itu tebal bermaksud uh, pokok itu pada tahun itu tumbuh dengan cepat. Cukup air. Tapi kalau garis tu tipis ha, sangat, ha, uh, tipis saja, ini menunjukkan tahun itu sangat kering, tak, tak cukup air, sebab itu pokok tak tumbuh banyak. So, ini satu garis, satu tahun. Tuh, pokok itu ha, kita boleh kira dia. Sebab-sebab iklim sangat penting untuk pertanian ialah sebagai input untuk menghasilkan produk pertanian. Okay? Namun begitu, bukan saja iklim, uh, suhu yang penting tetapi selain daripada suhu ada juga banyak unsur ah, banjir, frost, angin kencang uh, semua hujan air batu ini semua ni akan terus mempengaruhi uh, pertanian so iklim boleh membawa kebaikan dengan suhu yang baik, hujan yang mencukupi, lembapan mencukupi dan lain, -lain. tetapi pada masa yang sama unsur lain seperti angin kencang uh, hujan terlampau lebat ribut, hujan air batu uh, hujan asid ...semua itu akan terus membawa kesan negatif juga. So ada kesan positif dan negatif. Bukan semua ni adalah baik nah, terhadap pertanian. Apakah unsur-unsur krim yang mempengaruhi tanaman? Ha? Alam sekitar sebuah pokok ataupun tanaman, anggur ini... Ha? ...bergantung kepada sinaran matahari, bahangan... ...bergantung kepada cahaya, bergantung kepada angin... Bergantung kepada kelembapan, suhu, macam-macam Selain daripada yang di bawah tanah itu Dia bergantung juga kepada nutrien Bergantung kepada tanah, bergantung kepada air Tapi itu di bawah, tetapi di atas itu semua adalah iklim Walaupun demikian, kita tak boleh kata bahawa Diparas di bawah tanah itu Terus tidak dipengaruhi oleh iklim Sebenarnya dia akan dipengaruhi oleh iklim Sebab kalau iklim itu sejuk Tanah itu akan jadi beku Pemafrost Tak boleh tanam juga ha? Pokok tak boleh tumbuh So tan iklim mesti baik ha? Untuk mempengaruhi unsur-unsur uh, di bawah tanah juga Kalau iklim tidak baik ha? Di bawah itu terus akan menjadi masalah juga Sebab itu pengaruh iklim adalah sangat menyeluruh kita boleh membezakan ha, uh, alam sekitar tumbuhan ini kepada dua komponen. Satu sebelah kiri itu ialah komponen fizikal. Yang ini merangkumi bahangan suria, suhu, haba, air, uh, gas, api, graviti, bentuk semua itu fizikal, tanah dan sebagainya. Dan di sebelah kanan ialah komponen hayat. Komponen hayat terdiri daripada tumbuhan hijau yang lain tumbuhan bukan hijau seperti pengurai, parasit, bakteri dan kulat, binatang dan serangga atau haiwan dan juga manusia. Walaupun sekarang kita lihat nombor empat itu menjadi faktor yang paling penting mempengaruhi tumbuhan dan tanaman. Saya akan membincang uh, satu demi satu uh, tetapi bukan semuanya huh, sebab Disebabkan oleh uh, masa yang tidak mencukupi, saya akan sentuh tentang uh, yang penting saja. Okay? Kesemua ini mem, akan mempengaruhi tumbuhan atau tanaman baik secara positif atau negatif. Okay? Tumbuhan hijau yang lain macam pokok lain akan jadi persaingan kepada pokok atau tumbuhan. Untuk nutrien, untuk uh, cahaya dan lain-lain. Kita bermula dengan bahangan. Bahangan saya rasa semua tahu sangat penting. Manusia juga banyak bergantung pada bahangan. Kalau kita tak cukup ha, sinaran matahari, kita kurang vitamin D kan? Ha? Sebab kita itu uh, di, uh, apa ini, bersukan di luar ataupun jalan-jalan, adanya uh, kena sedikit cahaya yang mencukupi, kita dapat vitamin D dalam kulit kita. Uh, selain itu, memanglah ha, tenaga itu uh, sangat mempengaruhi keselesaan kita Begitu juga akan mempengaruhi tumbuhan Bukan semua tenaga itu lebih baik Hanya cahaya Dalam spektrum elektromagnet itu Dia ada lampau ungu yang pendek Gamma dan X semua itu pendek Yang ah, berbahaya. Kemudian ada cahaya yang baik untuk fotosintesis Kemudian ada ah, lampau ah, Infra merah yang panjang Yang tidak banyak ah, Ada pengaruh itu tidak tidak penting ha? Cuma yang cahaya dengan yang pendek Cahaya itu adalah Kesan yang positif tetapi uh, yang lampau ungu itu kes, akan memberi kesan negatif. Okay, itu ialah spektrum dia. Kita lihat. Uh, kita lihat uh, yang suhu-suhu. Bahangan itu akan menghasilkan suhu. Kalau suhu itu terlampau tinggi akan membunuh tumbuhan. Terlampau sejuk juga akan membeku tumbuhan. Yang optimum itu adalah antara 10 hingga 30 saja, ha? suhu optimum untuk menggalakkan tumbuhan dan juga tanaman, adalah antara 10 hingga 20. Kalau kurang dari 10 adalah mungkin sejuk yang hijau itu, ha? sangat sejuk untuk tumbuhan. Barangkali tumbuhan yang sangat sejuk, tahan sejuk saja boleh hidup, macam gandum dan sebagainya, tapi kebanyakan yang lain akan tidak dapat hidup. Di bawah kosong memang tidak akan hidup sebab berkurang. yang merah itu, 30 hingga 40 masih ada tumbuhan macam tumbuhan gurun, cactus dan lain-lain boleh tahan, lepas itu 40 memang tidak ada ha? itu adalah spektrum ha, bahangan yang cahaya itu memang 47% sangat penting ha, untuk ha, tumbuhan dalam fotosintesis ha? proses fotosintesis mem bergantung kepada cahaya. Lihat dia punya persamaan di atas karbon dioksida campur dengan air campur cahaya. So tiga tiga faktor atau unsur itu input untuk fotosintesis sangat penting untuk tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Kemudian pengeluaran karbohidrat tambah oksigen dan air. Ah so kita banyak menggunakan ketiga-tiga ini, Satu ini untuk makanan, dua ini bernafas, air, ha? Dalam uh, tadahan air, ha, kita dapat juga sebagai sumber air ha, untuk manusia. Walaupun pada kemarau yang teruk sekali, kalau kita pergi ke hutan, masih ada air mengalir dalam sungai. Tak hujan pun, sebab itu ha, dikeluarkan oleh tumbuhan dan tanah. Dalam proses fotosintesis, ada tiga proses. Proses bauran, iaitu di mana karbon dioksida diserap ke dalam daun. Nombor dua, proses fotokimia di mana... Uh, Karbon dioksida yang telah diserap dalam daun itu bertindak balas dengan cahaya untuk menghasilkan ha, uh, okay proses biokimia nombor tiga ha, iaitu karbohidrat itu spektrum dia semua orang sudah tahu ha. dan it, ini menunjukkan bagaimana cahaya digunakan dalam fotosintesis pada waktu siang pada waktu malam respirasi pula berlaku itu keadaan yang yang uh, sebaliknya. So waktu malam sebenarnya uh, bila respirasi berlaku, pokok atau tumbuhan itu uh, menggunakan oksigen seperti uh, manusia atau sebab itu pada waktu malam kalau kita ada banyak pokok atau tumbuhan dalam bilik kita kena keluarkan dia dari bilik sebab kalau tidak dia akan bersaing dengan kita untuk dapat oksigen. Waktu siang okey sebab dia akan mengeluarkan oksigen. Dan mengurangkan kabandaukside. Dari segi uh, bahangan, kalau kita lihat uh, jarak gelombang cahaya. Semua kesan ini kepada tumbuhan. Kalau lebih dari 1 mikron, tidak ada kesan yang penting. Antara 0.72 sampai 1, penting untuk pemanjangan dan gerak balas fotokalasap. Sebab itu cahaya ini sangat penting. Untuk tumbuhan itu membesar, memanjang dan juga... Uh, menghasilkan gerak balas fotokolor fotokolor itu ialah uh, respon kepada cahaya 0.61 sampai 0.72 penting untuk penyerapan chlorophyll ha, itu satu lagi proses penting dalam fotosintesis uh, 0.51 sampai 0.61 tidak ada kesan 0.4 sampai 0.5 menyebabkan penyerapan klorofil yang kuat dan di bawah itu, tiga baris di bawah, semua adalah kesan yang buruk. Kalau banyak menyerap 0.3, 1 sampai 0.4, uh, dia akan memendakkan tumbuhan dan menebalkan daun. Huh? Kesan yang tidak baik. Kemudian yang ini, kesan itu uh, mencacatkan tumbuhan. Tumbuhan tak boleh berfungsi dengan baik. Dia tidak. Biasanya kalau dia tumbuh matang uh, 50 kaki, sekarang dia tumbuh mungkin 5 kaki saja. Dia cacat. Dan kalau kurang dari 0.28 micron, ini akan membunuh tumbuhan itu sebab ultraviolet itu adalah berbahaya. Okay. Kesemuah di bawah itu ha, adalah berbahaya kepada tumbuhan. Bukan saja tumbuhan tetapi haiwan manusia juga. Sebab itu bahangan sangat penting untuk ha, mempengaruhi tumbuhan dan tanaman. Pengaruh suhu juga sangat penting. Kalau kita lihat di sini, kalau kita memancatlah dari Uh, katakan kita memanjat gunung Kinabalu Bila berada di kota Kinabalu Yang berada di paras laut Kita lihat ada tropical forest Hutan tropical Katulistiwa di sini Tapi bila kita naik ha, Seribu kaki ha, Dia akan berubah ke, menjadi ha, Hutan uh, Deciduous Deciduous itu hutan gugur daun Kemudian semakin tinggi semakin kurang tumbuhan Tumbuhan menjadi semakin kecil Ha, sampai sini, 12,000 feet sudah tidak ada tumbuhan yang besar, cuma ada lumput, uh, macam rumput saja, kulampe, lumut, iaitu tumbuh-tumbuhan yang ringkas saja sebab sangat sejuk. Kalau lagi, lagi tinggi, semua jadi ais saja. Kita ha, boleh lihat perubahan dari segi jenis-jenis tumbuhan apabila kita mendaki ha, gunung Kinabalu. Sampai puncak itu memang tidak ada sebab terlampau sejuk. Dari segi tumbuhan dan tanaman, kita boleh kelaskan mengikut uh, suhu kepada tiga jenis. Tumbuhan mikroterma yang tahan panas, mesoterma yang sederhana tahan uh, panas, dan mikroterma itu tahan sejuk. Uh, tiga jenis. Setiap jenis tumbuhan mempunyai tiga suhu, satu suhu maksimal, kalau suhu lebih dari maksimal dia akan mati kemudian ada satu optimal optimal suhu di mana dia akan bergerak ataupun dia tumbuh dengan optimum bagus sekali nah uh, kemudian ada minima dia dijatuh di bawah minima juga akan mati so dari segi gandum dan bali maksimal adalah antara 31 sampai, sampai 37 Optima dia 25 sampai 31 dan minima 0 hingga 5. Jangan jatuh di bawah 0 dia akan mati. Untuk betari dan tembikai lebih tinggi sikit sebab itu adalah tanaman tropika. Dia boleh tahan sampai 40 sampai 44 hingga 50 darjah celsius masih dia boleh hidup. Uh, tapi kalau lebih dari 50 akan mati juga. Namun begitu, optima dia di antara 31 sampai 37. Itu bagus uh, di Malaysia sebetul petari dan tembikai itu memang sesuai untuk Malaysia tapi minima dia 15 sampai 18 saja. so yang tembikai bertari itu tak boleh tanam di Cameron Highlands ha? Cameron Highlands ha? sebab akan jatuh di bawah ni. ini okay. dia tak mati tapi dia tidak tumbuh sehat dia tidak produktiviti akan kurang okay. Mungkin tembikai itu biasanya dia besar macam bola keranjang tapi sekarang macam limau saja ha? ataupun orange saja. Dia tak boleh besar sebab sangat sejuk. Ha? So contoh contoh dia, cactus ialah mikroterma, durian mesoterma, uh, arctic ivan itu ialah satu jenis uh, tumbuhan ringkas. Kita boleh jumpa ini di puncak Kinabalu. Okey, dari segi lembapan, kita juga boleh lihat bahawa air sangat penting mempengaruhi tumbuhan dan tanaman. Tak ada air matilah betul kan? Ha? Sebab itu kita menguruskan pengairan untuk padi, tanaman padi dan sebagainya. Pada masa dahulu sebelum kita ada pengairan, di Melaysia kita hanya boleh tanam sekali saja tanaman padi. Pada musim tengkujuh, monsun timur laut, November sampai Mac kita tanam sekali saja. Okey, kemudian dalam monsun barat daya hujan tak cukup uh, orang petani itu tukar kepada tanaman lebih kering seperti jagung ataupun tembakau tapi sekarang ada pengairan, kita boleh tanam berapa kali setahun? tiga, sorry, tiga kali setengah tempat dua tapi biasa, kalau kita usahakan dengan secara intensif kita boleh buat tiga kali ha? tapi tidak dikelahkan tiga kali uh, bukan sebab tak cukup air, memang air cukup kita ada pengairan tapi tidak baik dari segi pengurusan tanah dia yeah. Kalau kita tanam tiga kali, tanah itu tidak ada masa untuk rehat. Untuk, you know, uh, apa kita katakan uh, tanah itu untuk recycle ke ataupun untuk memulih. Uh. Sebelum dia pulih-pulih, dia tanam sekali lagi. Uh. Sebab itu tidak baik. Okey, dari segi pengaruh tumbuhan, kita boleh lihat perbezaan lah, uh, dari timur ke barat, sini ada banyak hujan, kita lihat apabila kita bergerak ke dalam itu, kita lihat tengah-tengah itu, ha? Uh, mungkin kurang sesuai, yang kering itu adalah gurun. Uh, pengklasan juga, tumbuhan kita boleh buat berdasarkan kepada air. Uh, yang ini anda boleh terus baca, tetapi yang penting kita boleh klaskan kepada tiga juga seperti uh, yang uh, tadi, suhu. Kita... Mengklaskan ikut uh, kering tumbuhan kering kita panggil zero ataupun zero fit. Uh, kemudian uh, meso itu mesofit F I T ya fit itu uh, tumbuhan lah kan. Uh, kemudian yang uh, lembap itu high hydrofit. Uh, ada tiga jenis tumbuhan juga. Uh, ini dia zero fit, hydrofit dan mesofit. Uh, zero fit itu adalah sangat tahan kering macam cactus. Uh, Uh, berbagai lagi contoh tanaman di gurun ha? Adalah kering Hygrophic itu suka air ha? Macam uh, Contoh dia kangkung ha? Kangkung sudah menjadi Makanan sayur yang terkenal di Malaysia ha? Kangkung pelacang semua orang suka kan? ha? Ha, Saya pun suka uh, Kemudian Apa lagi contoh Tanaman hygrofit Yang suka air Teratai Kemudian padi Padi padi memang suka air Bunga kembang Kembang itu Suka air Apa-apa sajalah yang hidup dalam air itu Memang hygrofit Mesofit itu yang lain Semua sederhana Macam pisang Nenas Durian Semua itu sederhana Terlampau kering Tak tahan Terlampau lembap tak tahan ha? Ada orang macam itu uh, Zero orang <laughs> Sangat tahan panas Ada orang tahan panas Ada boleh tahan sejuk yeah. Okey gas juga sangat penting ha? Gas itu perlukan oleh Bukan saja haiwan dan manusia Tapi diperlukan juga oleh tumbuhan. Sebab kalau tidak ada karbon dosai Dia tak boleh buat fotosintesis kan Haa Carbon dioxide sangat penting. Pada masa yang sama, gas-gas gas toxic yang berbahaya, seperti sulfur dioxide, nitrous oxide itu juga boleh membunuh tumbuhan. Sebab apa? Bila gas-gas ini bergabung dengan air hujan, menjadi hujan asid. Bila hujan asid turun, dia akan membawa kesan buruk kepada tumbuhan dan tanaman. Pada masa yang sama juga, Tumbuhan menghasilkan oksigen ha? Ha, Itu ialah Semua pokok sudah mati disebabkan oleh Hujan asid Angin penting tak Untuk tumbuhan? Penting sebab Satu Dia membawa uh, Dia tiup mem, dia, dia boleh mem, Mempengaruhi pendabungan ha? Pendabungan okay. Kemudian uh, Nombor dua, kalau terlampau kuat Boleh membawa uh, Apa ni Uh, runtuhan ataupun uh, memusnahkan tanaman dan uh, boleh mencacatkan. Tengok pokok-pokok macam ini tumbuh bukan straight Su so, kita sudah tahu ha, arah angin dari sana kan? Pokok-pokok boleh dicacat, ha? jadi cacat. Ha? Dan ini disebabkan oleh angin boleh jadi runtuh Dan angin kita tahu lah angin monsun timur membawa hujan kan? Membawa hujan, ha? membawa kepanasan, angin boleh membawa kepanasan suhu, sebab bila angin itu meniup dari gurun ke kawasan sejuk dia boleh memanaskan kawasan sejuk dan ini menyebabkan suhu yang lebih baik untuk tanaman tetapi angin yang sejuk dari utara itu boleh membawa frost ha, frost itu boleh membunuh atau memusnahkan. jadi ada kebaikan keburukan angin panas, angin sejuk angin lembap, angin kering, semua itu akan membawa pengaruh-pengaruh yang masing-masing kita harus bincang contoh-contoh dengan baik Ah, selain itu, angin juga boleh menjadi musuh apabila mempengaruhi hah ah bergejala ini Pada musim kering Apabila ah, keadaan terlampau kering, kemarau Keterikan matahari boleh menyalakan ah, kebakaran dalam hutan Dan bila angin kuat meniup menyebabkan ah, kebakaran itu menjadi lebih besar Masa kemarau, tiap-tiap tahun di banyak tempat di dunia eh, banyak berjuta-juta hektar pokok atau hutan terbakar ha? nasib baik di Malaysia, kita jarang-jarang berlaku kebakaran hutan yang besar-besaran walaupun pada musim kering yang 2-3 bulan ha? Uh, bu, tak sampai 2-3 bulan, mungkin pada bulan Januari ha? bulan Januari, Pulau Pinang banyak tempat di, di dalam uh, hutan terbakar ada dekat-dekat USM pun ada di belakang di belakang Restu. Betul ya RST. Ha, VC pun sangat takut. Pada masa itu kita sudah menggerakkan kita punya emergency uh, unit uh, untuk standby dan juga itu bomba sudah standby sebab di belakang Restu itu hutan dia terbakar. Tak tahu siapa naik sana buat campfire ke apa. Ha. Uh. Okey, uh, selain daripada itu Manusia sekarang saya kata salah satu unsur manusia sangat pandai. ya. Adakah kita boleh tanam pisang di kawasan kutub utara atau selatan? Dalam keadaan semula jadi memang tak boleh. Tapi manusia pandai dia buat ni. Dia buat rumah kaca, lepas tu dia boleh tanam pisang dalam situ. Di luar itu beku sejuk. Tapi dalam itu suhu, dia boleh kawal. Ha, dia boleh kontrol. Ha, dalam rumah kaca dia boleh kontrol suhu, kontrol air, kontrol lembapan macam-macam. Sebab itu di kutub utara boleh tanam pisang ha tapi satu biji 500 dolar <tumah> termahal lah betul ha cuma nak, nak nak uruskan ha jadi dari segi ekonomi memang tak jadi ha walaupun secara fizikal memang kita boleh tanam sekarang kita juga ha? manusia pandai menipu tumbuhan dengan waktu malam kalau you, you pergi Cameron Highlands kat dia ha? Eh uh, Syafiq ini akan menguruskan sesuatu lawatan ke Cameron Highlands. Waktu malam, waktu malam banyak ladang-ladang pertanian bercahaya. Bila malam you tengok keluar, ha, kalau kita berada di tempat yang tinggi, you boleh tengok ni. Satu ladang, wah banyak lampu, lampu-lampu. Buat apa dia orang buat lampu banyak? Menipu bunga, menipu tumbuhan bahawa itu adalah siang. Bila itu siang, ada cahaya dia jalankan fotosintesis. Betul kan? Sebab itu siang pun fotosintesis, malam pun fotosintesis, cepat-cepat dia menghasilkan banyak buah, bunga macam-macam. So, dia tumbuh dengan lebih cepat. So, dengan itu, ada orang sekarang menggunakan ini lampu lampu tiruan. Ha? dan bunga-bunga sayur-sayur itu ditanam di bawah lampu ungu ini. Ha. Okay? rumah pink kita panggil rumah pink. Rumah pink merupakan cara baru pertanian dalam bangunan yang menanam tanaman dengan cahaya warna pink. Sebenarnya, rumah pink menggunakan kombinasi cahaya merah-biru. Dan merah biru merah-biru itu bergabung, yang jadi pink. Ha. Sebab sebenarnya ada dua warna. Sebab hal ini mengurangkan kos tenaga. Sebenarnya kita boleh guna cahaya putih macam ini. Tapi bila guna cahaya putih, dia ada tujuh warna, lak pelangi. So bila ada tujuh warna itu dia tenaga makan tenaga lebih. Sekarang dia guna dua saja, kombinasi merah biru sebut so, yang lima tak tak mau guna itu buang. So dia punya tenaga yang kita gunakan kuranglah. Tapi kesan dia sama sebab pokok atau tumbuhan memerlukan ni dua saja. Hal ini kurangkan kuasa, okey. So dan mereka juga menggunakan jenis LED, ha? lampu LED itu do jimat jimat tenaga. Tak perlu ditanam di luar, tanam di dalam, dalam bangunan. Macam factory lah, sekarang bukan pertanian di luar, ini macam factory memang. Mengeluarkan tanaman dalam factory. Tanaman di bawah iklim mikro tiruan. Ha? Dalam greenhouse, kita tanam strawberry, ha? kita tanam ha? jagung, tomato, cabai, ini ha? di Siberia yang sejuk dalam dia tu kita kawah boleh tanam cili orang orang Siberia suka makan cili juga ni strawberry ah big camera highless ah tapi boleh kita masuk dalam ladang kita petik sendiri petisnya <tik> tapi saya tahu ramai orang ah dia petik sendiri lepas tu kutip semua lepas itu, pergi timbang akan bayar kan tapi ramai orang masuk, masuk sini, sini. <tik> masuk sini tak boleh timbang ah dia timbang satu kilo, ini suruh makan dua kilo. Tetapi bahaya sebab tak cuci, ada racun serangga betul. petuih. Dia ni pandai. Jangan buat begini, beri amaran kepada kawan. Sebelum cuci, sebelum rendam dalam garam, jangan makan. Ha, walaupun free. ya, so, Kita membahayakan sendiri. Okey, Malaysia merupakan negara yang sangat baik untuk iklim... Eh, Uh, iklim yang sungguh baik untuk pertanian Ada banyak sebabnya Sebab-sebab suhu adalah sangat sesuai Tidak terlampau sejuk dan juga tidak terlampau panas Antara 24 sampai 35 Waktu pagi 24 Waktu waktu siang uh, tengah hari 35 So banyak jenis tumbuhan tanaman kita boleh tanam uh, Di Malaysia ha? Termasuk padi, durian, nenas, pisang uh, Jagung macam-macam boleh tanam dan hujan tahunan adalah tinggi 3,000 mm 3,000 itu banyaklah kan hujan bulanan pun 3, 300 sampai 800 tiap-tiap bulan ada hujan tidak ada musim kemarau tidak ada frost ha, yang boleh membunuh tumbuhan tidak ada angin kencang seperti taufan adalah angin monsun, tapi angin monsun pun bukan sangat kuat ha, musim penanaman sepanjang tahun 3 kali boleh tanam ha, dengan pengairan Berbagai tanaman tropika sesuai ditanam termasuk kelapa sawi, kelapa getah, durian, pisang, rambutan, uh, Cameron Highlands boleh tanam teh pun. Huh? Okay, kita akan lawat teh nah, ladang teh. Siapa belum daftar lagi? Tolong pergi daftar dengan syarikat. Sudah penuh. Oh, sudah penuh. Kesimpulannya, okay, iklim adalah sesuatu Unsur yang sangat-sangat penting untuk pertanian, tidak dapat dinafikan. Berbagai unsur-unsur iklim terus mempengaruhi pertanian secara positif dan juga secara negatif. Tamadun itu memang muncul dan juga jatuh disebabkan oleh iklim. Iklim yang baik, pertanian yang baik, tamadun itu kuat. Sebaliknya, kalau iklim buruk, ada kemarau besar, pertanian itu runtuh, tak ada makanan, tamadun itu akan jatuh. Banyak unsur iklim mempengaruhi tanaman. Haa? Termasuk bahangan, suhu, hujan, angin, tekanan, macam-macam. Pertanian juga sangat penting kepada negara sebab mempengaruhi sekuriti negara. Ha? Sebab apa? Sebab dalam tahun-tahun sebelum uh, merdeka atau selepas merdeka, sampai tahun 70-an, uh, 50-an sampai 70-an, Malaysia merupakan negara uh, pertanian. Betul kan? Ha? Kita banyak bergantung kepada getar, kemudian kelapa sawit, padi dan macam-macam. Kita adalah negara pertanian. Tetapi sejak 70-an sampai 90-an, kita telah bergerak kepada arah industri. Ya. Okay. Menggerakkan industri dan kita telah menukar dari negara pertanian kepada negara berasas industri. Tetapi baru-baru ini, dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Malaysia sedar bahawa sekuriti negara itu terjejas disebabkan tak cukup makanan kita banyak bergantung pada import dari Thailand import dari mana. sebab itu kita sangat mementingkan ha, pertanian masa sekarang kan ada banyak iklan pertanian itu ialah perusahaan kan ha? bukan lagi pertanian, per, ha, pertanian itu ialah perusahaan industri ha? kerajaan menggalahkan banyak ha, orang ha, banyak usaha untuk memajukan ha, ekonomi berasaskan ha, pertanian dan manusia perlu memaksimumkan semua iklim uh, untuk pertanian dan juga meminimumkan uh, bahaya dia, bencana terhadap pertanian. Dengan itu, kita akan uh, terus maju. Okay? Tetapi, sedang kita sangat bersyukur dengan keadaan kita yang cukup makan, kita harus uh, ingat bahawa pada masa sekarang, banyak tempat di dunia, ada ramai orang tak cukup makan. Uh, di Afrika, di India di berbagai tempat di dunia ha? di mana rezeki itu bukan senang untuk cari. Saya rasa semua orang tahu benda itu ha? so jangan membasir makanan okay? makan sampai habis kalau tak habis macam mana? Jangan beli banyak kongsi dengan kawan okay? saya berhenti di sini dan uh, kita akan teruskan pada hari Kamis